assalamualaikum semuanya teman teman ini dengan ibu diva di sini ibu diva mau uh, menemani teman teman dengan membuat roti ini adalah roti jerman atau bruchen, bruchen. ya uh, resep ini ibu terima dari tante ican tante ican ada di jerman bahan bahan dari roti ini hanya ada 6 simpel banget kan ya terdiri dari 500 gram tepung di sini saya gunakan tepung Cakra kembar yang warna hijau itu loh kemudian 280ml air di sini saya pakai air mateng nggak ada masalah sih air mateng atau tidak yang penting air aja ya kemudian 7 gram ragi saya gunakan ragi instan Merek han, uh, kalau teman-teman atau ibu-ibu yang lain mau menggunakan ragi merek lain, silahkan ya. Oke, okay. di sini ada satu sendok teh garam dan satu sendok teh gula, juga 30 ml uh, minyak sayur. Di sini saya gunakan merek tropical, oke okay. buat ibu-ibu yang lain, atau kakak-kakak, tante-tante yang lain, silahkan. Kalau mau merek lain, silahkan ya. Di sini saya juga siapkan mixer. Saya tidak menggunakan mixer yang mahal-mahal. Karena saya memang baru pertama kali menggunakan mixer untuk menggunakan roti, eh, membuat roti. Di sini yang saya ambil adalah Cosmos CM1289. Dia punya 5 eh, kekuatan dan eh, menampung tiga setengah liter. Untuk pengocoknya, saya gunakan yang berbentuk ulir. Nah, ini katanya cocok sekali untuk penggunaan roti. Untuk informasi lebih lanjut, resep ada di description box ya. Selamat membaca dan mencoba. Di sini, saya sudah masukkan tepung, belum semuanya ya. Jadi, saya taruhnya pelan-pelan. Saya sudah masukkan tepung, minyak, lalu akan kita lanjutkan dengan mengisi air pelan-pelan, ya masukkan ragi lalu masukkan ragi putih, garam dan, dan gula ga ke dalam uh, mangkok pencampur jangan lupa buat yang beragama muslim kita Bismillah semoga jadi hehehe ayo kita mulai dengan kecepatan nomor satu kita masukkan airnya pelan-pelan ya Kita tunggu sampai 15 menit lah kira-kira Setelah 15 menit Adonan kita taruh di talenan ini ya saya, kalau saya pakai kaleng ukuran itu, kemudian uleni selama satu menit. Kalau kau nggak mau juga nggak ada masalah ya, karena sebenarnya hasilnya pun sudah kalis. Bagi mama-mama yang mau e, mendiamkan adonan selama satu jam, boleh. Atau, kalau saya di sini langsung e, membuat bentuk, dan kemudian saya akan tutup dan diamkan selama satu jam. Adonannya sudah selesai dibentuk, dan kita akan tutup adonan selama satu jam. Saya sudah setting waktunya selama satu jam. Setting waktu, saya sudah setting. jadi deh, nih. Bagus kan bentuknya? Nah kalau brujan itu katanya sih harus dipotong-potong tengahnya seperti berikut eh bukan yang itu itu iklan anak saya nah seperti ini ya boleh satu garis boleh dua garis terserah itu e, maunya mama-mama aja deh ya Karena ini adalah percobaan pertama buat saya, maka disarankan ketika kita membuat roti ini, kita harus ada air. Ya, di sini saya taruh airnya di atas adonan itu, ya, di atas roti. Fungsinya untuk supaya roti menjadi moist. Oke, kita coba ya. Berhasil atau tidak nih? bismillahirrahmanirrahim Wow jadi deh seperti ini Nah kalau warna aslinya ini bukan kayak begini mam tapi warna kecoklatan Nah bagaimana sempurna Oke okay, ini adalah roti Ups ini adalah customer saya hehe <tuh> nah ini adalah roti yang oh, tidak ada isinya sudah berhasil. udah dioles mentega ya. Oke, masih penasaran. Hari kedua, saya membuat brocan dengan isi mozzarella nah ini sudah jadi penampakannya aduh sangat cantik sekali warnanya kecoklatan tapi kita harus lihat nih isinya sama nggak sama yang kemarin Ini adalah hasil roti yang saya ambil dengan paksa karena panas. Tuh kelihatan ya mozzarelanya. Hmm. Nah ini saya ambil dari sini. Kalau ini kuliah, kakak-kakak lihat, lihat bentuknya. Hmm, wow, keren ya. Uh, kelihatan tuh mozzarelanya. Hmm. Yum. nah gimana menurut kalian enak gak nih uh, kalau kata diva dan ayahnya hmm, number one dan yang paling utama ini kandungannya roti ini kandungannya uh, maksudnya kandungan gulanya uh sangat sedikit dan cocok banget buat yang tidak mau terlalu manis rotinya sip silahkan dicoba jangan lupa untuk subscribe Like, komen, oh kayaknya kalau sesi ini tidak ada komen, tapi di share ya. Oke, okay, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa nonton video Diva yang lainnya. Bye bye, assalamualaikum.